Ini buaya yang sudah diketemukan Memakan korban Anak di Bengalon Dari tim LKK Orang tua korban kesian, lagi histeris melihat anak dikeluarkan dari perut buaya. Oh ya ya. Ada lagi gak? ada lagi Lambat kesah buahnya dah datang. Lokasi tempat kejadian awal waktu di terekamnya anak-anak dimakan buaya. Nah, setelah pencarian sehari semalam dah dapat Ada, ada orangnya dalam Ada orangnya ya utuh. Sudah dapat sudah alhamdulillah. Sama baju-baju masih. Baju. -baju, baju. Dah, di baju dia. Oh. oh ada ada banyak ini chef video juga Pak ya ambil ya atmar apa tocar kalau mau yang jelas kan sudah jelas yeah, barangnya ya yeah. heh hmm. Nah, apa nih? Sisa, sisa. Ya. Tuh, manusia, Tuh, manusia. Ini, ini, kepala... bar, bar, bar, bar. ini lutut ini kepalanya <tuk> Ya. Ya. sama anak-anak jangan lihat anak-anak ada nya, Bu. Ada nya semua. Ini <tuk> <tuk> Kapan eh, hmm. lihat dulu. Kapan nyamperin? Tatar. Iya Iya bos. Tadi masih muter, masih Kepalanya di sini ya. ya. Halo, tolong, ada yang <SILENCIO> anggap, lah, ya, eh, ini. <SILENCIO> <domen. Yeah. SILENCIO>